Dijual segera, rumah hook dua lantai yang sangat strategis di lokasi komersil Bintaro Jaya. Lokasi properti hanya lima langkah ke jalan Bintaro Utama Sektor Satu dan memiliki dua muka ke jalan Manyar Raya serta jalan Manyar 2. Oleh sebab itu, properti ini sangat cocok untuk rumah tinggal sambil usaha, dan atau untuk kantor, kafe, resto, minimark, dan atau lain-lain sebagainya.